Pak Karno ganteng makanya akeh cewek yang kesengsem nang Pak Karno yang jepang Jepangnya kepencet sampai Pak Karno orang Amerika kepencet sampai Pak Karno ganteng gagah sakti pinter ahli strategi ahli politik yang ini kari cerita betul? terus presiden kedua Pak Soeharto, hebat gak wanteng, senyumnya menawan terkenal ya ini Pak Harto gagah, so dan semuanya, so wadiam, Pak ini gagah, sugi medeni uang. zaman semua itu tidak wedi sampai Pak Soeharto wedi ke apa? kari ini? cerita malah akhir-akhir ini Pak Harto ini sering ngakaknya kabarnya sampeyan kabare kabarele enak zamanku to ngkari cerita oh maneh presiden sing hebat luar biasa paling aneh sang dunojoh cerdas alim alama pinter sampai wong sak Indonesia ini gak paham karope Sinden, Gus Orang-orang barang repot, yang musuh gusdur masalah hobo. -hoboy. Gitu aja kok repot. Pas Jogja gempa ditakoni, kenapa Jogja bisa gempa Gus? Saya tahu. Kenapa? Ya, nyi Roro Kidul dipaksa suruh jilbaban. <laughs> Assalamualaikum wa wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa kafah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana muhammadin insya'allahu alaihi wasallam. Nabi'il al musbafa wa ala alihi wa ashabihi ahli shidqi wal wafa amma ba'du. Bapak-Bapak Kiai, Boro bapak Ibu Nyai, Masyayikh, Masyatid, Boro Sesepuh, Lan Bini Seepuh, Ingkang Tipun Mulya Aken, Ingkang Tipun Pejabat Pemerintah dalam semua tingkatannya dari Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan dari TNI dan Polri yang kita hormati, Bapak Andi Rohman, Kepala Desa Ndawuan, sekalian Ibu Ekatri Oktavia, anggota DPRD Kabupaten Lumajang, yang kita hormati para perangkat desa, BPD, LPMD, Babinsa, Babinkamtibmas, tokoh-tokoh masyarakat, rekan-rekan panitia, ibu, bapak, adik-adik, para jamaah. pulau sampeyan ki hasil gak gaono saiki onok nang dunyo, nggak engkas, katanya onok mana? Sampaian di kongkong siap-siap, menungso lahir tentunya niki rupa bayi, lah bayi itu gayanya bodoh, bayi ini sopoi, gayane bodoh pertama lahir nang donya kahanané udo mbole dok ini ana lahir katoan <tuh> apa-apa iku simbol bahwa asline menungso iku gak duwe apa-apa soalé kabeh gadane Gusti Allah, makanya nah, leksaiki sambeyan gak duwe opo-opo, berarti sampeyan termasuk wong asli. Anjir aslinya gak duwe opo-opo. Terus nomor loro, kabeh bayi gue gaya pas lahir tanganing gegem. Gak no, bayi lahir kok tanganin dada ibu eh dada, mama gak ono. Iku simpul menungzoi karpe, opopo popo dikegem, apa popo dicekel, dikelumpuk no, dikuasai. Bareng mati, tangane udar, lepas, kabeh mayet, tangane udar lepas meskipun bekas petinju mati ya gak ngepel tangan lepas aku ya, sama ini masih awes gerang-gerang ini kan bekas bayi ini, ini semua yang hadir di sini adalah mantan bayi lawatae bayi yang gegem nyekel nyekel ngelumpuk ngelumpuk no sampai saat ini yo saya makane Wong Jawa tuh kata-kata gawan bayi jadi Wong Dawuan ini senengane yo nyekel nyekel yo nyekel lingkungan nyekel desa nyekel kecamatan nyekel kabupaten nyekel wilayah nyekel kekuasaan Terus seneng ngelumpok no, no duit, ngelumpok no rumah, ngelumpok no tanah, Nega iso yok ngelumpok no anak, bareng mati. Kewabes yang dikumpul no, lepas kabe, maka nilek like dipikir yang guyok no. Lucu, neng kelumpuk no pirang-pirang tahun, polai gak karuan. akhirnya cuma di dilepas kabe. Wong kate dilepas loh kok di kelumpuk kelumpuk no. nggak berarti gak pate waras. Ternyata akeh nih sih gak pate waras. Termasuk sih guyu. Wahya cuma uha man la aqlalah sing seneng nglumpuk-nglumpukna no donya iku wong sing kaduwe akal Allahumma sholli ala Muhammad La terus kuna sama nurib nang donya iki dikongkon Bapak Ibu para jamaah Asline nggak nang dunia, gak dikon lapo-lapo. Cuma dikon gak cerita sing api. Membikin cerita hidup yang baik. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya jadi mengurip nang dunia ini dikongkon lomba, api-api abis amal, lomba api-api abis cerita halo menungsoki akhirnya kan cuma cerita gak percaya uang itu tidak isek melarat seneng karo barang, le izak melarat, seneng ngambil barang. Tapi engko lewe suge, malah gak seneng barang, ganti seneng duet. Wong le melarat i seneng barang. Mangkane nahan ndi yang gowe ngawa barang, gowe warit, gowe ngawar pancing, gowe tas keresek, gowe karung sungusung, nek wes suge gak seneng barang, seneng duit. Jadi dengan nate nderek rombongan ziarah wali songo, nopo wali jawa timur, nate ghe, zaman tontok, tloen, nek rombongan ziarah ini wong suge hampir wong melarat gayane lah gak bodoh, Wong melarat ini seneng ane gawe barang, gawe tremos gawa bontotan yo ya, sego yo ya, rantang yo ya, pisang goreng telo goreng ngusung-ngusung ya. lek wong suke gak seneng gawa barang ini, cukup gawa duwe angane lek rombongan kok senengane ngusung-ngusung barang iku ketok melarate Nek sugih gak seneng ngusung-usung barang. Senggo dhuwit. Mengko hmm. lek mundak sugih meneh, wis gak seneng duit Ganti seneng kartu yang makeli dhuwit. ATM, cek. Ngono Nek wis tambah sugih meneh, wis gak seneng ngopo opo Kari seneng crita. Heeh. Hmm -mm. Kari seneng cerita Ikut tanahku Ikut perusahaanku Ikut bujukku Ikut wakku Ikut wakku Ikut wakku Kari cerita Akhirnya mati Terus jadi cerita Ngimbutin Le mati yo, Kari jadi cerita Presiden pertama Indonesia nih Bung Karno, bebas, gak banteng. Wong Dawuan gak ono, si bandingin gantengnya Pak Karno gak ono. Wong Dawuan ini jemburis, jemburisnya. <laughs> Pak Karno ganteng, makanya akeh cewek yang kesengsem nang Pak Karno. Wong Jepang itu kepencut nang Pak Karno, Wong Amerika kepencut nang Pak Karno, gak banteng, gagah sakti painter ahli strategi ahli politik saiki kari cerita Gimana? terus presiden kedua Pak Soeharto hebat kewanteng senyumnya menawan terkenal seperti Pak Harto gagah sugey yang medeni wong Zaman semono sopos nggak ngudi ambek Pak Soeharto, ngudi nggak apa? Saiki kari cerita malah hasil hasilnya Pak Harto ini sering nakonokabare sampean, pie kabarele, enak zamanku to, kari cerito, oh maneh presiden sing hebat luar biasa paling aneh sandunyo cerdas alim alamah pinter sampai wong sak Indonesia ini gak paham karpe <tik> sinden gusdur orang no barang repot yang musuh gusdur masalah hp ya? gitu aja kok repot pas Jogja gempa ditakoni kenapa Jogja bisa gempa gus saya tahu kenapa ya Nyiroro Kidul dipaksa suruh jilbapan <Clone> saiki cari cerita. Nabi niku kuwatah bapak ibu. Nabi niku jumlahnya satu ratus empat lichorewu, seratus dua puluh empat nabi. oke okay. saya iki yuk kari cerita, gimana? Ungkuran sing sakmono kandeling loh Bahas sholat yo ya, metiti, bahas poso yo ya, metiti, bahas zakat metiti, bahas haji metiti. Sengake ho poisi ini, Quran cerita sejarah nah, sepertinya zaman tidak tahu mau cek Al-Quran zaman saya nang akhirat dikongkon setoran cerita tidak ada apa-apa Cuma dikon setoran cerita, bapak ibu. Saiki zaman saya nang donyo, Allah nggak ya alam ya keh, enggak cuma alam donyo to, Ono alam rahim, alam kandungan. terus mari itu koko kan? Campur, sedoyo mungkin Ono alam kubur, nate pireng Zaman nggak kepingin tulen merono. Yo tulen tulen. nggo ana alam akhar ono alam akhirat. rencana rencanane Gusti Allah samane gak cuma diteken nang donya tok, yo dipindah-pindah alam ngono, cek rada pengalaman. Heeh, cek rada pengalaman, sok yo didelek nang alam kubur barang ngono. Lha iki para kyai-kyai sepuh wis nang kono, wali songo ya wis nang kono, para nabi, para rasul wis nang kono ngenteni sampean. Alam kubur itu ya mirip karo alam donya, cuma luwih sempurna luwe ombo, no kok noyoru wame penduduk ewake wisano. Meneh do, kapan-kapan sama nggak ngerti. luwe ombo, bandingane alam kubur ambek alam dunyo, igu podop karo bandingane alam dunyo ambek alam kandungan biar zaman neng alam kandungan lek corot hitung karo alam dunyo alam kandungan niku kucili ganti no alam dunyo ambani sok zaman pindah neng alam kubur luwe hombo meneh foto karo teko alam kandungan pindah neng alam dunyo eh buh, gak paham gitu ayo alam kandungan nu sak monomi an terus pindah neng alam dunyo sak menembani. lahiku podo so samon harus no alam kubur ngerasa no wombo alam dunyo ini ukuran kaya alam kandungan ngono. lah teko alam kandungan neng alam dunyo ini ono saya ngetok no sinton saya no. gusti allah Mungkin ini ayu-ayu kok on yo, ya. singetok no gusti, Allah. Tapi ono singeten, sinton singeten. Ibu <tuh> sakit no pembuatan bu ngeden nih, gak jawab. Wong lanang gak melu ngerasa no, yelung waro. Wong lanang najaeng gak tahu ngerasa tapi kan yang ngerti ukurane bayi sing ditokno sakmono padahal, <SILENCIO> padahal <SILENCIO> kok bobote zaman metu toko alam donya ganti nang alam kubur, ikuyono, seng ngeden, coba seng ngeden, Yod. ibu, awae dw, seng ngeden, Loro. yoworo, mergon ngeden nih, gua ngetok nyawa, ngetok noro, ngi ibu ngeden, ngetok no bayi, loroh nih koyok ngono, gede gede Saman rohmu kan nambahi bahan tok. Apa maneh ngeden nethokno nyawa. Lampara cerit-cerit bengok-bengok Kanjeng Nabi nek dawuh, kabeh makhluk gak kuat krungokno sambate wong ngeden nethokno nyawa. Krungu kabeh sing gak kerungu cuma manungsa ambek jin. Lampara Zaman enggak usah mikir, terus berarti lek like ngono yo, ya mulai saya ke belajar ngeden enggak usah bingung-bingung ngeten yo ya opo, enggak ya usah bayai yo iso iso dewe, enggak karo zaman enggak toh ngeuyoh ngono ngono, enggak usah bayai kebelet yo metu-metu dewe, enggak ada kok belajar biaya caranya nguyoh ngono, awang nguyoh ki yo ngek seeng lancar, ngek sing anyang-anyangan. Nganyang Nek lancar yo curre na <hesitation> ne anyang-anyangan yo ngono ikolo metone nyowo mu iso yo no sing anyang-anyangan nu no lawo ono sing takon, lu carene sing japut nyowo ikutukase male ikat izro elu male ikat izro alingu cuma nunggo i yo koyo tukon pahiyo no ah i a peseng telu di Jarno tinteni lho buka 6 ngono. Nah, persalinannya lancar metu ya tampani karo malaikat Israel lenek nah, nek gak metu-metu ya dioperasi. Nyekoyo nah, wong lahirno niku nek gak metu-metu kan terpaksa dioperasi. Nah, Nggih mboten. Ya sampean ngeden ngetokno nyawa kok uwangel dibeddol karo malaikat Israel Batek kae le kesuwen ya wes Mboten <SILENCIO> kula diluae wau kan pun ngaji kata tho Heeh mm. Nah saiki Nun sewu Sok sampan lek mati kira-kira kepingin munggah Suwargo nopo nyemplung neroko, ceng banter ngajak ngaji suwe gue semangat. Kapan so lewat semati kepingin munggah Suwargo nopo nyemplung neroko, munggah Suwargo sedaya kepingin munggah Suwargo. Tapi nek jujur jujuran, Wong Dawuan nih pantasnya munggah Suwargo nopo nyemplung neroko. Oh Suwargo Yus ya, gak apa-apa lek ngeyel -nge -nge. Lek nang suwarga iku kudu munggah. Lah nek nang ngerokok cukup nyemplung. Munggah ambek nyemplung gampang ndi? Miyo gampang nyemplung.